Sebelum mulai jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng biar channel ini makin sering upload. Halo, Misteri. Namaku Tolo. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Jurusan Komunikasi Hutan Rimba, Fakultas Sastra Pohon Beringin, Di salah satu universitas dalam suatu kampus Saat ini, aku sedang dalam perjalanan menuju tempat KKM-ku Bersama satu teman kampusku dan satu tetanggaku Yang menyangka kita sedang liburan Karena tujuan kami adalah desa terpencil kami terpaksa berjalan kaki dari tempat pemberhentian terakhir. Namun, entah mengapa, aku merasa sesuatu akan terjadi. Aduh, melekan sekali akan lebih baik kita berhenti si jenak. Sabar, Bang. Jika kita berhenti, itu akan memakan waktu dan membuat kita tidak kunjung sampai. Hei, kawan-kawan, lihat itu. Ada seorang tua bangka. Iya, benar. Lihat, dia menggelengkan kepalanya seolah melarang kita melanjutkan perjalanan. Apakah dia hantu? Entahlah, tapi lebih baik kita abaikan saja. Lah, kok ngilang? Hei tua bangka, apa yang kau lakukan? Apakah kau adalah hantu? Mengapa kau menggeleng-gelengkan kepalamu? Woi, jawab aku! Kenapa gua tiba-tiba dikebogi? Gua akan cuman dengerin muzik Maafkan aku tua bangka, aku kira kamu hantu Ya udah sini balikin headset gua. Gak mau. By the way, musik ini enak didengar juga ya. Pak. Apakah kita harus melanjutkan perjalanan? Bukankah lebih baik kita berhenti saja beberapa saat? Tidak bisa, kita harus mengejar waktu. Jangan sampai kita tiba saat senja. Kawan-kawan lihat, ada tua bangka lagi. Apakah dia hantu? Dia bukan hantu. Dia adalah Pak Prabu. Kuncen dari desa yang akan kita tuju. Pak. Mohon maaf, Pak, atas ketidaksopanan kami. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kalian sampai selamat. Ayo, sekarang kalian ikuti saya. Saya akan tunjukkan seluruh penjuru desa ini. Anak-anak, ini adalah kawasan terlarang yang disebut dengan Tipaktilas. Hati-hati, kawasan ini adalah kawasan sakral. Kalian dilarang masuk, apalagi melakukan hal-hal yang terlarang. Woi, botak! Apa yang kau lakukan? Akhirnya nemu toilet juga Sepanjang jalan nahan bokir Gawat Si botak melakukan hal yang terarang Malah petaka akan muncul Bandara Wuhi akan tiba Lah kok Tiba-tiba ada suara gamelan Kalian dengar enggak? Iya benar Aku juga mendengarnya Aku juga dengar Celaka Itu adalah tanda kemunculan Mbak Narawuhi <tuk> Kawan-kawan Lihat itu Ada wanita cantik sedang menari Jaipung Iya benar Sedang apa dia di sana? Aku tidak peduli dia hantu apa bukan Yang ku tahu dia cantik Teman-teman apa kalian bisa menembak apa yang aku pikirkan? Woi, apa yang kalian lakukan? Ikutanlah.